Strategi labur saham ikut intraday Hai, saya Mr Alex daripada Home Richard hari ini nak berkongsikan sama anda Apakah cara untuk dapatkan rezeki yang paling cepat dengan lagi berkesan Hari ini Alex nak berkongsikan sama anda rahsia yang biasa saya pakai untuk buat dalam intraday dalam Intraday, kita kena mahirkan berapa syarat-syaratnya dengan SOP-nya untuk dapat kejayaan kita yap tamannya kita kena tahu syarikat ini adalah syarikat yang sehat. Kedua dia kita kena pilihkan satu syarikat yang masih aktif untuk sekarang ya. Volume dia sangat besar. Ketiga kita kena tahu ini syarikat dia sekarangnya tengah uptrending. Saham-saham yang macam begini baru sesuailah untuk kita pergi buatkan secara intraday. So untuk sekarangnya saya nak berkongsikan sama anda apakah setting-setting yang saya akan pakai masa sekarang ini. Sebelum kita mula, le tolong saya subscribe ini channel So, akan berkongsikan sama anda yang informasi lanjutnya So, kita jumpa dalam video yang seterusnya Belum kita mula, kita kena ajar dulu Macam mana untuk memilih satu syarikat yang untuk sesuai kepada kita Carikan untuk intraday ok, so dekat sini aku nak berkongsikan sama anda adalah berapa benda yang kita kena fokus ya dalam kita punya SOP SOP ni, yang dekat sini kita nak beritahu sama anda adalah high risk operation, semua kawan-kawan yang dekat sini memang tahulah, kalau untuk kita buatkan untuk intraday risikonya memang sangat-sangat tinggi, so I kena beritahu sama anda you mesti mahu ada satu masa untuk moniker kan kita punya market, I tak nak ganti member-member dekat I dekat sini kan, wah sentiasa cakap sama I, dia ada must masa tak sesuai ke ada uh, bisnes kena jaga ke ok, so ini tak sesuai untuk buat intraday ya ok, so dengan seni, you kena tahu high risk management, you kena daripada you punya funding juga uh, you jangan pergi macam oin untuk setiap kali you punya uh, intraday praying ok, so dengan terus seterusnya adalah you kena sentiasa set upkan anda punya close point, ok, so sebagai contohnya satu saham biasa kita beli kalau contohnya dekat rm you kalau sudah sudah berjaya untuk beri ini setahap, you kena buatkan terus untuk cut loss point dekat mana. So, kalau contohnya, dia sudah pecah sampai anda ambil cut loss point. Tak kisah 5% ke 4% ke berapa persen. Tapi, kalau dia sudah sentuh, you kena keluarkan serta-merta ni. Sebab kenapa? Sebab... Sudah boleh menentukan anda punya buying point adalah tidak betul Kita kena mengakukan kita kena mengakukan kesilapan atas kendiri masa buat pembelian, pembelian itu So, kita keluarkan untuk erakan risiko yang seterusnya Okay, so untuk dekat sini Untuk analisis counter-counter itu You kena tahu untuk sekarang ini Kita kena pilihkan satu aktif punya counter High volume Dengan dia Turn over amount Satu hari adalah Satu million ke atas Jangan pergi pilihkan Satu syarikat yang Dia, dia tidak aktif Untuk buatkan intraday Okay So, kena kedua ya. You kena pilihkan Kartu counter uh, Counter yang sekarang ya. Dalam daily chart Adalah dekat Uptrending ya. Okay So, tapi Kalau untuk kawan-kawan Yang dekat sini Dia nak tangkap pasar Untuk downtrending Boleh juga Boleh juga Tetapi Tetapi Kalau untuk pilihkan Dekat downtrending You kena pilihkan Support ni Dia adalah dekat mana support ni Dengan kalau contohnya Dia sudah pecahkan sampai support Jangan masuk lagi Okey Okey Dekat sini, kita macam mana untuk set upkan kita punya target price Kita punya take profit punya point dekat mana Okey, so dengan seterusnya, yeah. dekat sini adalah paling penting untuk semua kawan-kawan yang ada dekat sini Target price, selling point adalah lebih penting daripada kita punya entry point Sebab kenapa? Ini adalah formula yang kita sentiasa untuk highlightkan kepada kita punya kawan-kawan dekat sini Okey, so dekat sini, kita kalau belikan dengan saham yang satu tempat yang salah Kalau kita beli TP dekat tempat yang betul, kita menyebabkan kita sendiri pun rugi kecil saja. Okey so kalau untuk sekarang dia ya, kalau kita uh, untuk juk, beli dekat betul tapi beli dua dekat tempat betul biar ya, baru kita boleh dapatkan rezeki yang paling besar Okey so inilah adalah formula yang untuk kita dapatkan konsisten punya keuntungan adalah sentiasa kita ulangi big profit dengan small losses. Okey so ini adalah kunci-kunci right tp eh. ha, So kita kena pandai. Bukan cakap saja sudah dapat rezeki 2 bit 5 bit 8 bit kita sudah cukup kita terus keluar. Kita sepatutnya keluar ikutkan kesehatan untuk syarikat itu dengan kaunter itu dengan daripada segi carta dia. Sebab kenapa? Carta punya naik atau turun, dia tidak akan goodkan anda punya profit and losses. Ah, so, kita kena tahu, sekarang ni dia adalah kebarangkalian dia lagi tinggi untuk naik atau kebarangkalian dia nak turun lagi. So, untuk sekarang ni, kalau kita sekarang ni, kalau kita tak boleh masterkan kita punya tak take profit punya zone, adalah sangat bahaya sebab kenapa anda menyebabkan anda sentiasa untuk big losses dengan semua profit sahaja. So, inilah kenapa kepentingannya memang betul-betul solid dekat sini. So, I harapkan kepada kawan-kawan yang ada senjata untuk buat pelak-pelak saham, maktakan, belajarkan cara-cara untuk ambilkan profitnya. Okay, so dengan seterusnya, dengan sini, uh, kita biasa akan referring tengok dalam carta 30 minit so untuk sekarang ni aku nak pecahkan satu rahsia kepada anda untuk saya buat punya parameter macam mana settingkan parameter yang paling hebat untuk membantukan anda buatkan untuk intradic kita hari ini kita berkongsikan sama anda adalah pakai satu indikator sahaja adalah KDJ ok so tapi dekat KDJ ni kita sudah buat ada enhancement kita ada buat baik-baik so dekat sini kalau original punya KDJ dia punya parameter adalah 933. Tapi, untuk sekarangnya kita tukar. Jadi, 3299. Okey, so, kita nak kasih dia lagi stable dia. Okey, so, yang pertamanya kita kena tentukan. Ini adalah chart yang tengah uptrending. Tapi, kita kena tahu untuk sekarang kita masuk punya zone. Jangan lebih daripada j Daripada 100. Sebab kenapa ini sudah masuk zone overbought. Okey, so untuk sekarang ni, kalau kita rujuk kepada capta 30 minit sepanjang masa, itu J punya garisan masih dekat atas, ke dengan D line. Ya, yeah, ini adalah zone sehat untuk intraday. Okey, so kita boleh nampak setiap kali kalau dia dekat zone atas ni, you boleh dapat tak? Rezeki ni ya, boleh. Lagi baik daripada kalau J adalah lebih bawah daripada K dengan D, like ini adalah tidak berjaya. Okey, so kita rujukkan yang sebelum ni, masih sama juga. Nampak ke tidak? So, kita masuk sini, keluar sini satu kali. So, dekat sini, kita masuk lagi, keluar lagi satu kali. Ah, Ini sahaja kita sentiasa rujuk kepada jatah 30 minit sahaja. Asalkan dia masih sehat. Ingatlah, jangan keluar sentiasa. Okey, so ini adalah cara-cara. You boleh pakai anda punya setting semula untuk double check dengan ini. Untuk kena pasti, ini boleh pakai ke tidak. So, jangan lupa lagi. Likekan video sekarang. Subscribekan channel ini. Kita boleh berkongsi dengan anda. Strategi-strategi kepada anda untuk masa depan lagi. Terima kasih.